Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bunda Santi Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu selalu sehat kan Hari ini Bunda mau cerita anak-anak dengan judul saling menyayangi Oke sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pada hari Sabtu akhir pekan, anak-anak TK bermata akan mengadakan outdoor learning. Mereka tampak ceria dan sangat antusias dalam melakukan persiapan. Nampak ibu guru sedang memimpin doa. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Oke, okay, aku pasti bisa. Yes. Yeah. <tuh>, Atos ato Good morning, student. Oh, are you today? Ay Nah, anak-anak, kali ini kita mau jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Kita mau jalan-jalan ke taman. Ya, nanti kita mau naik mobil. Siapa yang suka naik mobil? Sebelum jalan-jalan, kita doa duluan anak-anak. Yeah. Tangan ke atas tas, tangan ke samping ping, -tang. tangan ke depan-pan, -tang, lalu diangkat kusuhan. Doa. doa, keluar kelas, Bismillahirrahmanirrahim. doa. doa naik kendaraan subahana lagi sahoro lama hadah wama pun malamu muka ini mawa ilarabina lamun nah siapa tadi anak-anak yang sarapan siapa yang bawa bekal nah sekarang Guru, Guru mau ini kalian tepuk patung, patung, patung, ting tong, Nah sekarang kita sudah ada di dalam mobil senang nggak anak-anak? Yo, sambil naik mobil kita bisa nyanyi Kita nyanyi yuk Satu, dua, tiga Saya mau tamasya Berkeliling-keliling kota Hendak melihat-lihat keramaian yang ada Tolong panggilkan becak Kereta tak berkuda Becak, becak, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan aksi ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, bagaikan tak berhenti. Becak, becak, tolong bawa saya. Becak, becak jalan hati-hati Nah kalian dah pinter sekarang kita sudah sampai kita sudah sampai ke taman anak-anak boleh bermain ya kalian boleh bermain yang rukun ya kalau bermain ya Jain kenapa? Kepan, kenapa? Ya, jain kepa oh, tian, Kepa tidak boleh gitu ya sama temannya ah, Coba anak-anak Didengarkan Sama temannya kita tidak boleh Apa? Oh, oh. Kita harus saling menyayangi oh, Seperti yang diajarkan bu guru kemarin Gimana hatis Saling menyayangi Malah Tidak akan disayangi. Nah, sama temannya kita harus saling menyayangi. Tidak boleh bertengkar. Kalau kita suka jahe sama temannya, nanti sama temannya tidak disayangi. Nah, sekarang kalian mau persiapan pulang. Ayo persiapan pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu Mekar kuncup Mekar kuncup Ketepuk tangan Mekar kuncup Mekar kuncup Tangan diangkat Kusuhan Doa Keluar kelas Bismillah Hitawakal Allah kendaraan subhanaladisah horolana hadah wama kunnalah lumukerimina wainna ilaropina lamung kolibun nah karena mainnya sudah selesai anak-anak puas enggak? senang enggak? Senang. Nah, sekarang kita pulang sama-sama Ya, Sekarang kita menyanyi Sayonara sayo Sayonara sayo Sampai berjumpa pulang Sayonara sayonara Sampai berjumpa pulang Buat apa marah Buat apa nangis susah itu Tak ada gunanya Buat apa marah, buat apa nangis susah itu, tak ada gunanya. Nah, sekarang kita mau naik mobil ya. Anak-anak sudah melihat cerita di atas kan? Pelajaran yang kita ambil dari cerita di atas yaitu kita harus saling menyayangi sesama teman agar kita disayang oleh teman nah demikianlah cerita hari ini anak-anak jika ada kurang lebihnya bunda minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi Dah.